Mengenal hewan dan membaca Oke adik-adik yang manis, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan komen ya Ini gajah Gajah mempunyai belalai panjang dan telinga besar Yang ini jerapah Jerapah ini memiliki leher panjang Kalau yang ini si raja hutan, harimau memiliki ciri khas tubuhnya yang belang. Harimau adalah pemakan daging. Kalau yang ini kucing, kucing adalah hewan yang imut. Kucing banyak yang merawatnya karena kucing hewan penurut. Kalau yang satu ini adalah kelinci. Kelinci ini juga termasuk hewan yang sangat lucu. Kalau yang ini, kudaku lari, kencang sekali, ayo lari, ayo lari. Kuda ini mempunyai kecepatan lari sangat luar biasa. Kalau hewan yang ini adalah kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar pemakan rumput. Kalau hewan yang ini adalah laba-laba, hewan kecil, yang memiliki jaring untuk membuat rumahnya. Dan yang satu ini adalah monyet. Monyet suka bergelantungan di pohon-pohon, makanan favoritnya pisang. Kalau hewan yang satu ini adalah burung merak. Burung merak mempunyai ekor panjang yang sangat indah. Hewan ini sangat cantik apabila ekornya sedang mengembang. Kalau yang satu ini adalah nyamuk. Nyamuk ini adalah musuh manusia, musuh dalam selimut. Hahaha, wake wake. Kalau ini si panse ganteng kalam. Nah, kalau yang sekarang kehidupannya di dalam air, yaitu lobster. Lobster ini paling enak dimakan sama liwet, pokoknya mantap banget deh. Kalau hewan ini adalah pinguin. Pinguin ini biasanya hidup di kutub di udara yang sangat dingin. Pinguin ini bentuknya unik dan lucu banget. Kalau yang sekarang, hewan yang sangat gemesin. The hewan yang lucu, dia adalah panda. Menda ini biasanya suka makan bambu itu, makanan favoritnya panda. Oke, okay. adik-adikku yang manis sekarang masuk dalam air. Ini adalah ikan yang paling digemari, namanya ikan Nemo atau suka disebut ikan badut. Ikan Nemo ini sangat digemari karena bentuk dan warnanya sangat cantik. Sekarang, ikan besar di laut, yaitu ikan paus biru-paus biru ini termasuk hewan yang sangat besar. Nah, adik-adik sekarang adalah ikan sahabat manusia. Adik-adik pasti tahu ikan apa? Tolong jawab sama-sama ya! Jawabannya adalah ikan lumba-lumba benar sekali. Lumba-lumba bisa membantu manusia ketika dalam keadaan kesulitan di dalam air. Sekarang hewan kura-kura. Kura-kura ini berada di dua alam, di dalam air, sama di darat. Adik-adik. Apakah kalian pernah melihat atau mempunyai kura-kura? Kelanjut ke hewan berikutnya. Kalau yang ini, namanya ubur-ubur. Ubur-ubur ini berada di dalam laut ubur-ubur ini dilihat sangat indah, tapi sebagian hewan ini punya racun tapi ga terlalu bahaya. Ubur-ubur ini bisa selalu bergerombol. Warnanya juga macam-macam. Ubur-ubur ini ada 10 jenis, tapi mohon maaf kak gak bisa jelasin. Kapan-kapan kita bahas tentang ubur-ubur ini? Sekarang kita bahas hewan yang satu ini. Ini adalah singa laut. Singa laut ini bisanya hidup di samudra Atlantik habitatnya meliputi perairan subartik hingga di daerah tropis, Nah sekarang mari kita pindah lagi ke darat. Ini adalah kuka hewan marsupial berwajah imut. Penampilan mereka. Mirip gabungan tikus dan kanguru. Kalau ini rusa. Ciri khas rusa memiliki dua kuku besar dan dua kuku kecil. Ini rubah. Dia pelari cepat dan tangkas. Kalau ini singa. Dia adalah raja sabana dan padang rumput. Sapi sapi banyak manfaatnya untuk manusia, daging, dan air susunya. Sekarang hewan serigala. Serigala hewan monogami dan pemegang prinsip hirarki. Kalau Tarsius spesies primata yang paling terancam punah di dunia, memiliki tubuh berwarna coklat. Taman dua hewan pemakan semut. Hewan ini punya bagian bulu yang terang. Selanjutnya, hewan yang panjang yang tidak asing lagi Itu adalah ular. Ular juga ada, yang berbahaya ada juga yang jinak. Selanjutnya, hewan kecil yang tidak lain adalah ulat. Ulat adalah tahap larva dari anggota Ordo Lepidoptera. Kalau ya ini unta, hewan mamalia berkaki panjang, moncong berbibir besar, dan punggung bungkuk. Ini burung unta berleher panjang. Yang terakhir adalah zebra memiliki ciri warna tubuh khas. Oh ya, lupa, ada satu lagi burung walet. Sarangnya sangat bermanfaat: gajah, harimau, ikan hiu, ikan badut, atau nemo. Jerapah, kucing. Kucing, kelinci, kuda, kerbau, si lumba-lumba, laba-laba, lobster, monyet. Burung merak, macan tutul, nyamuk, Sipanse ikan paus biru, pingguin, panda. kura koka rusa rubah singa sapi Serigala Taman 2 Ubur-ubur Zebra Domba Garut Pak Ustad numpang lewat Pak Tani baru pulang dari sawah Pak Kameramen dikejar hantu Tukang bakso jualannya sepi. Mama cantik nganter ade sekolah. Teteh lagi mencari uang yang jatuh. Kakak mengejar teteh untuk bantu mencari uang yang hilang. Pak guru buru-buru pulang dari sekolah. Katanya takut kehujanan. Pak Rizal mau jemput istri kerja naik mobil baru. Bersambung. Makasih adik-adik. Jangan lupa klik subscribe dan komen ya. Mengenal huruf hijaiyah. Ali. Ayo adik-adik bantu sebutin huruf dan binatangnya. Huruf dan binatang apa ini? Angsa Mari kita lanjutkan Huruf dan hewan apakah ini? Bebek. Bebek. Luar biasa Luar biasa Ring. Anjing! Anjing! Thank <laughs> you. Alif. para yang terdengar A E O D, D U Ta, D, to, Sa, si, so, J G Ju. Oh Oh! Oh! Whee! Shen, Shin, Shun (4) Shin, Shun (7) (8) (9) Wan, (2) (2) (3) (4) (5) Yeah. Ba. Ayo coba lagi. Yang manakah huruf B? Hebat! Yang manakah huruf H? Hebat! Yang manakah huruf Alif? Luar biasa. Yang manakah huruf H? nulis hijaiyah. Of ha Tạ ta, tạ mẹ, tạ mẹ, tạ mẹ, tạ mẹ, tạ sasa, Tata a, a asasa b, a sasa, sa. ta b sabaje sa Jasa asa a saja jaha aja ja bahasa Jasa jaaha sabaha ahaba taaha hajata Ya ha Ya ha kho a kho kho ta khafa na khafa Ya a ha kho Ya ha tha sa an kho deje hotte de hotte sa hotte de jah harjo ah Za, hadaza, jaha, za, jota, te, jota, za, ako, za, Bê tá sa jê ha khô tê zê ro, ha zê ro tá zê Kudru Terut Ruhate a b t a za z h t z z b zero, ro a z o z a b t g h o t z o za za hatta sa hada ba za ro ro za sa a ba ta sa je ha kho za ro za a ba ta ha sa beta, hasa de, sahro de, Zerosa sa, zahde, sasha, sa sasha, sa a sya Rosa, sa Taza, ta sa-ta-z, ta sya sa ge ha ho te ze sa shya Des saro Hazzarokha de sosa ha ha su su ze sosha Sharota sahhoshosta so de zeRO xe shodo do taze dge al do do dd jte z te kabbal do, do, do a shodo rodo te ر ز ص ش ش ض پ س ر ت ز qo cha kho to za qosha ta ro za sa cha sho lo bo to za do hadza za apo za kho do fa do Sa b d O h a z a z a ro a ce zo ba'a ta du'a sha so'an do sa'a zo ro za do po zo a ta'a ro cha ro za ta'a ji haradza sa'a za khadza ta'a bo ru'a'an sa'a ta'an so far the half the doan de er far so far the so Tapi memilih baju yang sesuai. Baju dan kerudung yang cantik Why? Question carefully. Which one is weather? Cool. Which one is weather? Cool. Which one is weather? Bet. Cool. Which one is weather? Huh? Smart. Which one is weather bad? Cool. Which one is weather hot? Huh? Awesome. Which one is weather bad? Cool. Which one is Leather and leaf. Awesome. Which one is leather? Ha. Smart. Which one is leather? Ha. Harakat puzzle Listen to the question carefully And give the correct answer You Smart Oh